Baiklah, persahabat, untuk menemani santai bagi kalian saat ini, persahabat. Bang Imin akan menyuguhkan kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama, persahabat, ya, kita lihat di sini ada kabar spesial dari Ayah Kejora yang mengunggah potret kebersamaannya dengan Abi Ramzi dan keluarga, Masya Allah. Sukses terus ya untuk Kak mudah-mudahan terus berkarya dan menjadi penyanyi yang hebat, amin. Kita bangga banget ya dengan Abi Ramzi yang selalu tulus mensupport keluarga Bunda Lesti Kejora Di postingan ini pun Ayah Kejora menuliskan sebuah kalimat Poko nama sing sehat dan sukses selalu buat anak hebat Asila Maisa, amin Insya Allah, doa baik ya dari Ayah Kejora Untuk Asila mudah-mudahan pokoknya doa baiknya dikabulkan oleh Allah, amin dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di unggahan inggisnya papa B semalam memposting foto bareng abang L Captionnya pun membuat kita terharu dan pastinya bikin nangis banget persahabat Ternyata ketika bunda Lesti, baby L dan keluarga itu berangkat umroh Papa Bilar nganterin ke bandara, kita lihat caption yang dituliskan oleh papa B Pas abang mau umroh di airport, mudah-mudahan segera kita bareng bertiga ibadah umroh ya nak. Kemarin gak sempet bareng, cuma sempet ke bandara doang papanya. Hihi, tuh Masya Allah. Ternyata, Papa Bi nganterin Bunda Lesti dan Abang El ke bandara. Masya Allah, mudah-mudahan secepatnya bisa umroh bareng ya bertiga. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk niat baik dari Leslar. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun resan sekalian setuah empat kalimat caption pun dituliskan. Masya Allah ternyata pas waktu mau umroh dahulu itu Papa Bingantar ke bandara. Benar berarti dulu kesaksian Kang Parkir melihat Bilar di bandara dan mereka sempat ngobrol di mobil. Wah. Masya Allah Komentar pun banyak sekali diberikan Di antaranya persahabat dari akun Seni Rinaldi mengatakan Masya Allah baru tahu ya Min pantas ada yang bilang Waktu itu Bunda dianterin Papa B Tapi orang-orang gak ada yang percaya Anak-anak baik ya Allah Mudah-mudahan persahabat ya Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kemudian kita lihat juga persahabat ya, masih di postingannya Papa B. Papa B kembali mengunggah foto Baby L. Ini ketika umroh ya. Penyejuk hati, penenang pikiran kata Papa Bilar. Luar biasa Baby L selalu menjadi penenang, penyejuk dan pastinya penyemangat bagi kedua orang tua. Dan kita bisa lihat juga di sini. Ketika Leslar tentunya diuji dengan cobaan yang begitu berat saat tutunya benda lesti umroh dengan keluarganya masih persahabet ya papa bilar dikirimin foto-foto bb l masya allah luar biasa ternyata komunikasi memang baik-baik aja waktu itu ini keren banget persahabat ya ternyata Idola kesayangan kita emang luar biasa. Mudah-mudahan tahu ya, persahabat ya. Di luar sana, orang-orang yang selalu menghujat, orang-orang yang selalu iri dan selalu memfitnah. Itu dibukakan pintu hatinya, persahabat ya, untuk tidak melakukan hal yang sama. Kita lihat juga, persahabat, di kalimat komentar. Salah satunya dari akun Fatimah, anas kosong, anas kosong satu mengatakan, Apakah hanya aku yang dari awal kejadian masih tidak percaya dengan berita yang sangat mengerikan itu? Apakah cuma aku yang dari awal kejadian masih percaya kalau mereka akan baik-baik saja dan kembali bersama? Jujur, begitu lihat ini aku semakin yakin dengan kekuatan feeling seorang perempuan. Bahagia selalu kesayanganku. Amin. Masya Allah luar biasa. Dan kita lanjutkan persahabat ya Tanggapan lain dari aku Nur Aini Arsgarat Az-Zahra Aku percaya ini semua Waktu itu aku yakin Berita ini diperbesar Dan aku juga percaya kalau Papa Bi waktu di rumah sakit sekarang yang jadi pertanyaan aku, dan mungkin juga pertanyaan beberapa orang, karena penasaran kenapa sampai ke kantor polisi. Aku cuma pengen tahu cerita itu saja, selebihnya aku percaya dan aku yakin mereka bahagia. Amin. Doakan saja yang terbaik ya untuk Leslar family. Semoga bahagia, rumah tanggalnya Leslar. Rukun kembali, harmonis kembali. Kita yakin bahwa idola kesengan kita akan baik-baik saja. Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga di unggahan fanbase lawan Erskar Aing. Di sini memperlihatkan, para sahabat, ya. Bunda Lesti Kejora tentunya waktu sore berangkat umroh dan bilar pun nyusul Lesti ke bandara. Ini tentunya membuktikan bahwa Papa B memang benar, -benar nganterin sampai bandara, para sahabat, ya. Lesti Kejora sore ini berangkat umroh dan bilar pun nyusul Lesti ke bandara. Mari kita doakan agar mereka kita Bersama lagi, amin Masya Allah, ini ketika Bunda El Abang L Itu berangkat umroh persahabat ya Papa B, nganterin sampai bandara Masya Allah, luar biasa Leslie dan Bilar Semoga selalu dilindungi dari Orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga persahabat di kabar selanjutnya Ini ada postingan Papa B Pocam yang lalu, mengunggah foto Bareng dengan kuasa hukumnya Wow kali ini Pak Sandy Arifin persahabat ya ini clue apa yang tentunya disuguhkan oleh Papa Bilar apa mungkin haters akan diproses Wow siap-siap aja persahabat yang selalu menghina yang selalu nyinyir yang selalu mau fitnah tentunya idola kesayangan Leslie Bilar tidak hanya berdiam diri saja kalau sudah kelewat batas, pasti akan diproses secara hukum Kita tunggu saja kejutan dan kabar baik dari Lesti dan Bilar Dan kita lihat juga persahabat ya Selanjutnya di postingannya Papa Bilar Mengunggah foto makanan nih persahabat ya Ini ada sebuah piring ring berisi mie instan persahabat ya Masya Allah Kita lihat nih kalimat caption yang dituliskan Hmm, nge bikinan istri dulu sambil nonton Big Match Mayan buat ngobatin galau karena Cristiano Ronaldo katanya tuh ya aduh Masya Allah banget ya Papa B Dibikinin mie oleh Bunda Lesti luar biasa Masya Allah harmonis selalu ya untuk rumah tangganya Amin Dan kita juga jaga persahabatnya untuk warga Konoha Jangan lupa dukung Bunda Lesti Papa Bilar Di Celebrity of the Year 2022 Yang belum tahu untuk nge vote Kalian bisa langsung Cari akun fanbase Lestler Lovers Indonesia 2020 Dan di sini ada link persahabatnya di bio Kita lihat update banget info Kita klik persahabat Muncul polling online Celebrity of Dears 2022 Kita scroll ke bawah Kita cari nama Bunda Lesti Kejora persahabat ya di sini ada nama Bunda Lesti kita klik Langsung kita scroll ke bawah juga Untuk melakukan voting Klik voting persahabat ya dan kita lihat hasilnya di sini kita lihat bunda Lesi Gejara masih di bawah Nagita Slavina persahabat ya sama-sama terus dukung kompak support yang terbaik untuk bunda El mudah-mudahan tentunya bunda Lesti bisa mendapatkan predikat sebagai Celebrity of the Year 2022 karena untuk batas waktu voting persahabat itu besok tanggal 12 Desember ya, sama-sama semangat, kita kompak dan kita solid berikutnya juga persahabat ada informasi dari akun Lesti Lovers Jawa Tengah bahwa hari ini bakal diadakan acara temu kangen Lesty Lovers Jawa Tengah Tanggal 11 Desember hari ini, hari Minggu persahabat ya. Happy weekend semuanya. Doakan yang terbaik juga untuk acara Leslie Lovers ya. Mudah-mudahan lancar, sukses, dan semoga semakin kompak dan solid. Amin. Kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslie. Tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.